kerja ke LPHB saya mewakili lembaga perjuangan hak buruh Indonesia itu e, ini memberikan laporan surat e, apa pemutusan hubungan kerja hmm. gitu. ya. Alhamdulillah sudah diterima oleh Pak Kadis Pak Kabit sama mediator hmm. itu tanda terima surat itu sudah saya pegang itu bisa dijadikan salah satu syarat untuk uh, klaim atau pencairan jaminan hari tua dari ini uh, perusahaan uh, wisata karangresik oh, ada berapa? Banyak ya. yang meminta pendampingan ada 30 orang, 30 orang. Hmm. Tuntutannya hanya JHT aja. Atau? Tuntutannya hanya pencairan JHT hmm. Karena rekan-rekan uh, itu Sudah berhenti bekerja Sedang pandemi COVID-19 hmm. Tahun 2020 hmm. uh, Tepatnya bulan Februari Bekerja sampai bulan Februari hmm. Jadi mulai Maret 2020 Karyawan itu sudah berhenti dari perusahaan Pak, respon dari Disnaker gimana Pak? respon dari Disnaker ya satu ya masalah surat dulu ya kalau Disnaker itu surat pelaporan dari kami mewakili buruk sudah diberikan tanda bukti penerimaannya Memang eh, selama ini pencairan JHT harus ada pelaporan dulu atau gimana Pencairan JHT ya harus ada pelaporan dulu. Jadi perusahaan itu harus melaporkan ke BPJSG tenaga kerjaan harus melaporkan ke dinas tenaga kerjaan itu kalau perusahaannya tutup itu, itu untuk kepentingan BPJS tenaga kerja bisa menonaktifkan kebesertaannya apabila si perusahaan itu tidak melaporkan dianggap oleh BPJSG tenaga kerjaan masih aktif makanya ini masalahnya rekan-rekan ke BPJS ketenagakerjaan kerjaan gitu bolak balik bolak balik uh, sampai enam, enam balikan lah gitu kan tidak cair juga karena terkendala uh, mas terus uh, kalau menurut